Assalamualaikum Apa khabar semua? Aku harap semua sihat Duduk di rumah putihkan rangkaian COVID-19 Okey, hari ni Video mungkin agak panjang sebab Aku dapat banyak soalan Pasal Boleh tak buat FBS Menggunakan phone Sebenarnya boleh Tapi aku ni malah dan aku lebih daripada PC user so tapi memandangkan ramai sangat orang tanya aku boleh dia abang tolong tunjuk cara buat ni insyaAllah aku akan cuba tunjuk tapi sebelum tu siapa yang baru dalam channel Yesambron aku akan banyak sharing pasal dan banyak boleh tengok pasal digital marketing khususnya Facebook dan Youtube ok so sementara nak buka phone ni aku baru-baru ni ada orang cabak aku Dena, aku dapat 2,500 subscriber sampai bulan 9 ni Dia punya deadline ni bulan 9 ni So, Hampa agak-agak boleh tak aku capai? Tu so, kalau support-support aku Aku nak tarik tunjuk ke yang aku boleh capai Sama-sama lah share video ni Dan kita semua dapat manfaat bersama Okay, so jom masuk pada phone Harap-harap keluar lah phone. kat tepi ni Okay, apa-apa pun Hampa kena install dulu Sebab aku screen record apa-apa okay. pun hampir kena install dulu ads. Facebook Ads ni di dalam Play Store Aku Buka sah. Facebook Ads Facebook Ads ah, Facebook Ads Manager Aku install dulu kat Play Store ataupun App Store so dia dah bukalah ni antara list yang uh, apa nama Eh, saya aku buat yang sebelum ni aku dah delete bye bye <laughs> ok so jom kita terus. aku kena ucap cepat, cepat sebab aku tak mau video lama sangat orang-orang akan bosan so tekan plus ni tambah sorry plus lah so pastikan page apa select page apa select page apa tekan plus so macam sebelum ni aku suka aku kata X, X pilihan kalbu haa Kampen pilihan karboh aku adalah post engagement So aku akan buat post engagement So aku cari post yang mana aku nak buat Ads ataupun aku boleh create new Ingat ada dua cara Post yang mana Ataupun create new So kali ni aku malah nak create new Sebab phone dan aku pun Ni first time ah aku guna ads Buat ads guna phone So sama-sama kita belajarlah Kalau salah pada muka <laughs> So kita sama-sama belajar Aku cari balik as mana aku nak buat. Aku ambil ni lah. Siapa ada masalah tentang FB Sila komen sekarang. InsyaAllah aku akan cuba bantu anda secara percuma. Oh, nice dah aku berating. So, tekan next ni kat bawah. Bawah kanan. So, sebelum tu. Kita kena buat audien baru. So, create new audien. Dia tak boleh guna like. Ataupun like. Like your page. Ataupun like face and their friends sebab, sebab aku perasaan sikit so betul kita buat create ni audience so target kita dalam Malaysia of course As to exclude sorry aku terpaksa exclude Sabah dan Sarawak maaf tu memang aku pun tak tahu sebab so, so, apa aku tak tahu tapi mungkin bila include jadi terlalu ramai sangat so proceed Malaysia, exclude Sabah Sarawak. Umur aku ambil 24. Ih, ha, sebab tu aku tak suka phone ni. Halui. <laughs> Kecik kalau kalau kat komputer, syok sikit. Uh, okay, 24. Allah, 24, 34. Alright. Gender, aku ambil man. Lepas tu, include ni, aku buat macam hari tu. Aku buat social media marketing. Sosial Lagi tambah Digital Marketing Dengan satu lagi Apa nama Online Advertising nah. Aku perasan bila kita guna Interest yang dah ada nama Contohnya macam Azizana Osman T4BX Najat Saudara semua Dia jadi macam mahal eh. Tapi apa Kita test tu Jadi ke tak So Narrow audience, ni perlu sebab Bawa ni aku pasal, ada orang tanya macam mana Tak mau bagi orang Pakistan Ke orang mana, so hang pilih interest Orang-orang yang macam ni, contohnya Aku tak mau orang Pakistan tu, so, Aku tak mau Orang Pakistan like aku punya ads So Nepal Lagi bagi Bangladesh sebab so, Kau boleh kita nak Minimiskan orang yang tak ni So dah tengok eh, Sorry. Salah salah salah. Nero Audin aku tak salah tekan ni. Eh, kan hemkan eh, Nero. Mana no, nak exclude? Tak ada word exclude. Ha ni aku tak suka ni. Hmm, tak ada exclude eh? Oh ni, exclude people who watch. <laughs> Aduh, okey kita cepat-cepat. Exclude nah, aku tak mau. Exclude ni kita kena ni pilih Tu ambil in ah, Khusus tu je lah Aku mau Apa-apa yang like Benda berkenaan Pakistan Aku tak mau okay, Betul dah tu Tu tambah lagi Nepal Lepas tu Bangladesh Bangladesh dia sebab cara ni untuk elak foreigner yang like ex kita ni salah satu cara so berkesan insyaallah lepas-lepas ni yang akan like yang punya ex tu mostly orang exclude ni lah <laughs> ok lepas advance option apa dia ni okay, so sekarang kau tengok kat bawah tu ada 780 ribu people not bad sebab dia tak ada meter tak nampak Eh, kalau dalam Facebook Ads Manager kita boleh nampak so dalam apps ni tak nampak benda tu so all uh, oh, language so kita letak bahasa Malay dengan English all lah ah nampak no, ni kena English saja satu alang no English English all lah Saja-saja <laughs> nak best apps eh uh, kat suka tak suka juga okay, dah oh dah jadi 750 dah hmm okey so check balik Malaysia exclude Sabah Sarawak age age umum 24 hingga 34 aku ambil 10 tahunnya gender male audience name aku buat ni o oh, mobile test apa ah, yang test kita sama-sama test so social media marketing digital marketing online advertising saja test ni aku minta. aku seronok benda ni dah macam bestlah ada interest ni nero aku tak mau orang baik berkenaan Pakistan ni pada Bangladesh. So tekan next pun oh, kat sini tekan atas ni. Okey, oh tadi aku dah buat dah. So ni mau buat test. Oh tepi balik yang tengah tu. Okey, faham, mau faham. So dah masuk sini tekan bawah kanan ni. Hero ni. So macam biasa kita ambil daily. Okey, RM15. Wah, tak mau. Aku nak RM5 ah. Okey. Tu RM5. Delivery kita tengok Delivery dia macam mana Okay post engagement betul Bidding automatic betul impression okey, semua betul dah So mana dia punya placement Okay tak apa Kita try cari Oh placement kat sini Okay so sekarang objektif dia adalah Post engagement betul Placement alright Placement-placement ni penting ni Weh Siapa kita balik Allah Allah oh, Kita balik kita zoom, dapat tu balik ni mobile test tadi kita nama handphone ah, yeah. oh, ni, ha, ni aku tak suka apps ni shee, sahaja lagi, poin-poin, ada poin kita <tik> ambil manual macam biasa, jangan ambil desktop tak ramai, tak ramai orang sekarang banyak spend time kat phone so, clear all macam biasa, ambil kit sahaja instagram kali ni aku got the feeling aku nak biar feed, so aku nak ads aku run dekat facebook dan instagram tapi tempat paling aku nak off pada hmm, muka Oi. alright, so nan nan sam sam facebook ada dekat feed, instagram ada feed tu tekan yes, so double check balik post engagement ni ads aku Siapa ada masalah tentang Facebook, sila komen sekarang InsyaAllah aku akan bantu anda secara percuma dan lagi Tapi, kali ini aku akan buat satu Google Form So, isi Google Form kat bawah ni InsyaAllah aku akan cuba Apa masalah aku buat Google Form tu Kalau siapa ada masalah, isi Kalau aku akan review, aku akan buat video based on Google Form tu So, aku Ha Ok lah, tak ramai So Semua lagi SMR, ini place order, oh ada bunyi. So sekarang mana? Oh so, tengah review, review, review, review, review, placing order. Hmm, best juga guna phone ya. Eh. Your order have been received. Your will review. Make sure the Okay, not now. So, ah, okay. So sekarang yang review. So nanti next video part two. Aku kasi result dia kalau kita guna buat S menggunakan phone. Sama dak kalau guna Okey, pada tak ada tak ada beza cuma saja aja. Okey, itu saja daripada aku. Jangan lupa kalau siapa rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen share dan subscribe Yasi Amron dan ingatlah, kat bawah ni aku ada bagi link untuk isi Google Form dan apa? Amin. Dan lagi satu, share video dengan ramai supaya ramai orang lagi subscribe aku dan aku nak capai target 2,500 subscriber dalam masa 9 dan 10 eh, 6, 9, 6, 7, 8, 9 lagi 3 bulan lagi lah aku perlukan capai so tolong, tolong support aku kita saja daripada aku, bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya yeah. hmm balik ke dah ni hey malam balik ke dah bye